Ramai -ramai Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama Mirca Wedding Ngecie dulu. Oh, hari ini kita nggak ada job. Hmm. Jangan gitu apa? Hari ini ya ada yang undur, jadinya kita bisa bikin konten. Jadi jangan tahu ini hari apa. Gak apa-apa ya, curhat kita mau bikin konten lagi di mm, TikTok dan ini YouTube nanti ini BTS kita bikin TikTok kayak gimana rame-rame ya gimana bisa nih ada komentar dan sanggahan lain ya jangan semoga bagus semoga, semoga berhasil nggak kayak yang kemarin tuh kemarin belum kak belum dedek gagal ha, untuk kalian yang baru bergabung di channel ini channel ini tuh berkecimpung di dunia makeup dan pergi pergiban enggak <laughs> tajam gilet <laughs> Nah kita uh, di sini tuh ada tutorial tutorial hijab makeup terus Vlog ya, saat kita di lokasi di lokasi real bright gitu ya di lokasi pengantin terus apalagi ya challenge Oke kita mulai aja ya <laughs> Udah gitu <dong>. <laughs> Nama aku Meti Sunny Nina nanti Dan masih nanti banyak lagi yang lainnya Nanti ada instagramnya Tolong di follow Terutama Milta Wedding Iya Oke okay. Ini baru yang sekarang itu yang datang tuh 6 orang Tapi yang 2. baru datang 3 salah Pasti 2 jam setelah ya, Janjian baru Kita mau bikin before dulu ya, ya enak, Hmm dia, kan? Di bawah ini ada satu orang yang datang iya apa nih dia... tuh oh, bawa bawang jagung oh bawa dia udah rindu banget itu mau bikin video mukbang hmm. ah ada dulu edit yang ada gua semua ini dia namanya aku mau bikin konten make up sama yang lain guys <laughs> yang dua nggak tahu dimana di jalan lahir kayaknya nyangkut <laughs> Nih tuh dia lagi bikin before Lihat sama Nina kita di situ karena berenam ya jadi nggak muat di sini biasanya kita kan di sini nggak muat di situ. gimana Mbak? Hm, Banda udah siap? Ya siap tapi lagi bingung. Oke okay guys, sebelum makeup kita udah pakai skincare dulu. Tadi aku pakai ini toner, ini essence, terus pakai ini. Dari Eugiania Chin semua sampai ini yang travel pack. Ini serumnya. Dicampur sama ini. Udah, cukup tahu aja. Dari kemarin kerudungnya ungu mulu ya, Biarin lah lah apa-apa ya. Army, belang Army malu. Hijau. Setelah pakai serum kita pakai. Oh ya tadi juga pakai ini. Pakai eye cream dari Wardah. Terus pakai ini. Pakai moisturizer. Terutama bagian sini nih. Apa? Itu. Hah? Dia udah mulai ngerekam Pink Flash. Mm. Ini yang nomor satu. Vanilla. Kita lihat. Apakah cocok di kulit saya? Nomor satu ini. Gue agak-agak hmm. kurang. Di dalam rumah kita pakai Yang baru datang, enak. Dan Dian. Rumahnya di mana di Jupiter Ini enak ini Dian, ya kenalin. Dah mulai make up. Kenalin semuanya teman-teman. Acuh. Jadi, lagi pada siap-siap make up. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Lihat si Aceh lagi. Iya, oh, yeah. harus dia berusaha. <tuk> <tuk> <tuk> Bos Mat. Nah, Bos Pi. Bulat sempurna. Oke. Makan dulu. Iya, guys. Makan. Enggak hmm. Ya iyalah lauknya kedikitan. Anunya <tuk> <tuk> kedikitan ya oh, hmm. ini udah pada hmm, di serbu. <tuk> Nggak emang ini terlalu sedikit. Ayo belum rapi nih. Lo mata gua glow in the dark enggak ya? 2000 years later. Hai. Eh, aku belum Lihat. <laughs> Ada Kasani lagi pakai kerudung. Nggak oh, kelihatan. Enggak kelihatan. Tuh sini lagi pada proses. Priya. Wait. <laughs> Ini enak makadian, ini enak, ini enak. yuhu. Pokoknya oh, lagi pada siap-siap. Oh, mau kemana kita? Mau kemana? <tuk> Akhirnya malam. kita udah selesai sesi make up, ini tapi ini baru sesi blog, satu. Sesi satu. Nanti kita mau yang kedua tuh mau pakai Swarovski, Swarovski, Swarovski, pernik gitu di sininya. Jadi ya. ini untuk look yang pertama kita belum pakai apa-apa, belum pakai apa-apa. <tuk> oh, dua, satu, ada kamera, atau tidak? Nah. Kita mau syuting TikTok. Mana? part one, kita lagi mau bikin transisi. Transisi ya, kan gilarnya ke kita belum. lagi mana? Nah, gini ya, kita lihat ya. rajin ketakwaan bisa, bibirnya harus sama lo ya. Awas lo. ya Sekali teks salah ganti orang. Tuh beginilah keruwahannya. Gua kan nengokin lu bisa gak nih, Gimana, Nggak, enggak nih hitungannya? Gimana, Bro? Jangan dimarahin. Enggak lah, mangkut sama suara gua. Tentang putri nih Terrible, soalnya putri Eh, cepetan Gua rauk Tadi, nih. tadi, tadi. Nah. eh Coba lihat. Aduh, gilang, Awas kalau Dan ah, <tuk> Nama juga cincir. Oh my god! <laughs> oh siapa oh, salah ya? <laughs> Jangan dikasih tekanan. <laughs> gilak gilak gilak. <laughs> pakai ini aja lip gloss. Jepitan bulu mata. Mana lip gloss? Gua eh, kalo susah pakai. <laughs> <laughs> ngeri kami sih <laughs> yang ngeri banget semua makeup, ya. <tuk> <tuk> oh, <Wah>. <tuk> <tuk> ini kita buat di kotak keluarga satu dua tiga cekrek satu dua tiga cekrek satu, dua tiga cekrek itu dua tiga cekrek, dah, dah, dah, dah. Lemes I like makeup, makeup, makeup. I love makeup. Bikin Koyan -koyan spesial dah Kuya mama, pasar malam, tanah bang Nyempo, beli BP, minjem daya Pasar malam, matahari, tanah bang Minjem semua <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Dengan izin Allah Dan juga restu mama papa Dan Insya Allah aku menerima kamu sebagai calon suami Look kedua. Tapi hmm. Oh, lagi pada mengerja. mengerja. Si <laughs> rapet rapetin. lihat betapa berancakannya dia nah suiner, mau di sana? ini kakak contohnya. sampai aku menangis. sampai aku menangis. aku mau. gue kalau ketawa kan langsung timbul tuh pipi gue langsung jemput Bia, halo. halo Bia. Halo. Udah udah. tanggung nih kalau Rubuh, ya udah. Mojokin aja, Biar, kompor. Biar kompornya. Bo. gitu. Ngapain sih ini? satu kali Tapi Jepang. Si Jepang yang mana? Yang, yang batu, gunting, batu, batu, ya. batu Dita dikimot Dita ya, ya, ya, ya. nyawanya di, lah, sayang di. okay. Dita mah korengan <laughs> Ayo! Ayo, ayo Nomor ayo. sama! Gue. ya? Iya Cuman gimana dong? Gimana kan? Nih dong, videoin okay. dong Sini aja deh Sini lain lain aja deh Nah, gini aja Ayo Eh, kayaknya boleh juga nih dong Hai! Sekarang sesi kedua ini lagi mau bikin transisi. Yeah. Sekarang Katanya, gantian dia. dapat sebenarnya. Maklum, berekspresi. Hai guys, yang lain berekspresi. Dari pagi sampai... Sampai, sampai, sampai, gue. sampai Ini sampai. dia lagi ah? bikin bertiga sini ya, nih udah yang keberapa kali ini guys hmm. emang begitu guys itu berapa jari dari mah atas mahkota dari atas mahkota nah, kayak enak ne... lagi ngapain ya <laughs> susah ya susah ya teksnya ya <laughs> <tik> ada jangan lupa di -like. Comment. Gak, gak. Jangan di like komen jangan di, <laughs> jangan di like jangan subscribe di eh jangan lupa eh. Okay. terima kasih untuk yang udah menonton video kita jangan lupa di like komen subscribe dan share ke teman teman kalian Yeay! jangan bosan bosan ya